Yang lagi, ya. <Sukain> Ku ingin kau kembali seluruh duniaku Dan di rusukku kau merasuk hati Oh, oh, oh. Bapunga mereka melegaran Cinta yang kembali mereka melegaran Let me ask